Tidak banyak yang tahu selain burung perkutut, ada juga beberapa jenis burung kicauan lainnya yang memiliki suara merdu dan juga dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Ya, ada beberapa jenis burung kicauan yang ternyata memiliki suara merdu dan juga bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Tidak hanya memiliki suara merdu dan membawa keberuntungan bagi pemiliknya, jenis burung kicauan ini juga tidak sulit untuk ditemukan dan juga mudah untuk dipelihara. Berikut ini adalah beberapa jenis burung kicauan yang memiliki suara merdu dan bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Burung Tengkek Buto Burung Tengkek Buto dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa memiliki hoki ataupun keberuntungan. Selain itu, Tengkek Buto juga sering dijadikan sebagai guru vokal bagi burung kicau lainnya. Burung Kukabura Burung kukabura merupakan burung yang berasal dari negara Australia. Burung kukabura sendiri dianggap memiliki suara kicauan yang merdu, sehingga disarankan untuk dipelihara. Kukabura memiliki panjang antara 28 hingga 42 cm dan juga berat hampir 300 gram. Burung Teledekan Gunung Burung teledekan gunung pasti sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta burung. Burung teledekan gunung memiliki suara kicauan khas yang indah dan juga mampu menirukan suara kicauan burung lainnya. Burung Sikatan Londo Burung Sikatan Londo sendiri bukan merupakan burung asli Indonesia. Sikatan Londo berasal dari wilayah utara Amerika. Ciri khusus dari burung sikatan Londo ini adalah saat sedang berkicau, paruh burung terbuka lebar dan volume suara burung tersebut sangat keras, serta sering berkicau biasanya di malam hari. Burung Jalak Suren Burung ini sering ditemukan di benua India dan Asia Tenggara. Burung jalak suren sendiri dipercaya memiliki kicauan yang bisa membuat rileks siapapun yang mendengarnya. Selain itu jenis burung jalak suren juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Burung Huamei Burung kicauan huamei yang berasal dari Asia Timur ini memiliki arti nama alis yang dicat. Tanda khas pada burung ini yang ada warna putih memanjang ke belakang seperti alis yang dicat. Selain memiliki kicauan yang indah, burung huame juga mampu bergaya dan juga menirukan suara burung lain ketika berkicau. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.